dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali kita semula dalam South Agent Ali episode 8 episode 7 memang dah peak dah memang dah puncak lah so episode 8 ni kita nak tahu harap-harap kita dapat tahu lah apa sebenarnya yang berlaku ni aku pun tak faham so kita berpaksa jom lah ya itu dia override mode, Iris kawal dia Ali Memang tak boleh lah kan. Bizo dah lawan. Eh, sorry. Arum dah tak kesalah. Sorry lah bro, dah tak kesalah. Kalau muat ni memang dia distraction, distraction, distraction. Sampai ke? Tak sempat. Dia 10 langkah lagi ke depan. Dia, dia betul nak bunuh tau oh, aku, aku, aku, aku, Menakutkan duah Mok ni Dia betul kalau nak bunuh tu dia bunuh ye. Macam hari tu waktu season 1 Dia deflect balik lagi sekali dia deflect Woo! Scary weh buat ni Oh no comot pun sama kamu iman boleh iman Tak juga It's Too much we Dia tidurkan dia apa Ya tidurkan kot Tapi serius lah Kalau Ali dapat kontrol Memang GG lah Memang dia antara ejen terkuat lah Tapi masalah tak boleh kan Ni apa benda ni Ni macam banyak persoalan lah Misi tujuan What is the purpose Of these two Mungkin aku lepaskan kau ni Buang masa je Kau patutnya lagi faham cara dia Kau kan pelajar terbaik dia hmm. nah, Betul lah maksudnya Rizwan memang ni lah Apa tu? Kenapa kau nak jumpa dia sangat? Itu tak ada kena mengena dengan Tak tajik soalan dia. lah betul bagi tahu dia Gans, sudah Kan aku dah kata oh, jangan first Time, Aku tak fikir dia akan buat Rizwan nyaris tergurban demi mempertahankan mata Dia berhak untuk tahu kejadian sebenar RIP macam Jin mereka lebih selesa bertindak sendiri Aku tak Ooh. rasa dia melot Mungkin dia ada rancangan lain Haa gila kau ni Susah nak ceri Rizual ni eh Kau nak kita tunggu tengok apa jadi Itu baru gila Aku rasa Bagi aku cuba untuk kali terakhir Dengan budak tu Ooo Zen ke yang cipta Aduh, Iris dia Cara dia cakap macam dia yang cipta, cipta eh Ije Naris dah bangun. Oh, jangan takutlah sebab dia seramun eh, tapi dia bukan sedar pun. Buat-buat tanya pula. Eh, sabar-sabar, sabar. Relax, Mika. Kenapa kau serang dia orang? Aku. Apa salah kau pukul orang? Itu bukan aku buat, tapi Iris yang kawal aku. Cayai ke tak? Tak percaya. Jadi kau nak belagar kuat lah Sebab tu kau pukul pendapat ah, ni Haa Rudy ni kenapa dia, Baik tak payah jadi ejen Dah baik kau belah Datang sini buat masalah aje. Oh this is it weh Toxic siak Akademi ni Ha, aku tak suka Aku still cakap Akademi ni toxic Alright Dia orang kena aware Oh dia menangis lah Of course lah Kalau aku menangis Malangnya semua tu pun tak jadikan kau Oi. cukup penting pada dia. Serang dia tu. Kau tengok ni, kau tengok konflik dia orang ni memang bersuara buat tu. Tapi tu kuantro eh. Mulai ini datang hingga kau datang Serang dia. Aku baru bercakap. Oh, tak boleh, tak boleh. Aku baru cakap, dia ni tak join eh. Ada pula orang lain. <tuh> <tuh> wow, power gila. Neo Genesis. Sekej tu. <-K> Bukan. Size. <tuh> <tuh> Datang lagi nombor yang lain pula. City ni semua nombor ni. Weh main bola lah weh. Nampaknya kamu cuma datang untuk mencari maut Yup, dia masuk perangkap Agent neuro Oh, Agent Zain, Ma maaf, saya tak berniat nak. anak ya, Dia pasti sonok ya, neuro ha. Huh? Saya ingat kamu pernah cakap, bila ada iris, kamu mampu tolong orang Aku rasa iris dia, dia tak dia, dia, dia techno lagi. tapi dia neuro juga kan Sebab dia brainwave apa semua kan Kamu tahu tak, kenapa kami cipta iris? terdusnya idea untuk menaik taraf ejen-ejen mata. Naik taraf? Sejenis peranti boleh pakai yang dimuatkan dengan perkakasan dan perisian paling canggih, berfungsi meningkatkan deria menjangkau kemampuan serebro. Oh nilah prototype ni, Iris. Kita faham oi. Gen. Gen ada. Kepada pengajin. Oh. kau dah sengaja ciptakan backdoor dalam iris untuk dapatkan akses terus ke mainframe Oh, kau install virus eh orang komputer paling canggih sekarang kau nak akses ke setiap sistem dalam bandar ni semua tapi dia punya cita-cita ni terlalu, terlalu besar lah sebab kau dah pecah amanah oh Jangan ah inilah Jangan sebabnya menyesal nanti hmm jindah melampau tapi kita sentiasa boleh pilih Apa yang nak dilakukan Ya yeah. Yang lama saya perhatikan kamu Semasa menjalankan misi Aku dah cakap Season 1 aku dah cakap Kamu selalu mengambil berat Dia special tak kan ha. Ali ni dia, dia kuat bukan kuat objektif Semata-mata demi orang lain. Yap Kamu lebih layak Dia memang perfect lah Perfect scene untuk Iris Oh. Uh. Sekurang-kurangnya Sampaikan pesan anakku. Maai, oh, dia datang. Uno datang. Balaskan dia. Kalau Uno dapat Iris, dia pasti akan menguasai seluruh badan ini. Oh, kita. Kena hapuskan mereka Kenapa ni Tapi dia Okay Oh my god What is this Tengok outro macam lagi Tak ada dah outro Seronok dah Dah hampir sawah tu Seronok Sekejap Okay sekejap Bagi aku 2 minit Alright So sekarang ni Tadi dia baca Rizwa ni dia mainkan perasaan kita eh? Sebagai viewer Dia mainkan perasaan Okay Aku ingatkan dia baca Pergi sana sebab Semata-mata nak tanya sebab uh, Nak confirmkan sebab tu Rupanya memang dia nak join pun UNO tu. Tapi dah kenapa si apa DOS and then apa Quattro Siesta semua tu berasah dia. Kan? Lepas tu sebenarnya betul ke apa yang Rizwan cakap tu betul ke yang uh, apa Mata ni ada agenda lain. Ada sebab dia. Kita tak tahu sebab tu apa ya. Sebab tak pernah bagi tahu pun dia cuma cakap Aku tahu sebabnya apa, tapi tak tahu sebab apa eh. Kan. Dan Ali dia pihak yang benar ke tak? Tapi kat sini dia macam setting yang Ali akan one versus one dengan Rizwan. Maybe one day end. Kan. Sebabkan benda tu sebab Iris tu, tapi tak apalah. Benda-benda yang misteri ni akan terungkai nanti. Tapi serius ah, dua episod yang latest ni, okey, episod ni dengan episod lepas memang banyak benda yang kena diungkapkan. Ya aku sendiri rasa macam serabut. Okay. <laughs> Tapi tak apalah. Kalau korang enjoy dengan video ni. Korang boleh like macam biasa. Ataupun subscribe. Kita akan jumpa. Di episod akan datang. Haa. <sighs> Macam-macam. Assalamualaikum. Dan bye-bye.